Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk saudara-saudaraku monggo yang mau belajar tentang basirof Bagaimana kita mengambil sebuah penyakit Atau kita meminta untuk dihilangkan penyakitnya dengan beberapa cara Ada yang dengan menggunakan cara basirof ada yang cara dengan menggunakan azila, ada yang dengan cara menggunakan maunah, atau dengan karomah. Tetapi cara-cara ini tentunya tidak bisa seperti orang yang belajar ilmu logika. Perbedaan ilmu logika fisika dan ilmu batin itu, kalau ilmu fisika kita harus mikir, kalau ilmu batin tidak boleh mikir. Kalau ilmu fisika kita itu bisa karena berpikir, kalau ilmu batin itu tidak boleh dipikir, tidak boleh dipikirkan, kecuali hanya pasrah diri kepada Allah. Karena ini bukan tingkatan, tapi tatanan. Ketika hatinya sudah asyofa, naik nanti naik ke alwafa dan aljabat terus menaik sendiri. Jadi seperti orang bertarekat, tarekatan. Mulai dari syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Ini bukan tingkatan, tetapi tatanan. Dimulai dengan melakukan syariat yang benar. InsyaAllah nanti hatinya akan terus bertarekat ke dalam Allah. setelah hatinya nanti sudah bertarekat InsyaAllah nanti mempunyai perasaan rasa hakikat ketika sudah masuk ke dalam hakikat insya Allah nanti masuk sendiri ke dalam tahapan ma'rifat ini yang perlu untuk dipahami terus bagaimana caranya agar hati kita bisa memahami tentang khashirah tentang fadilah, tentang maunah dan karomah ini Uh, perlu untuk dipelajari secara mendalam ketika ingin belajar tentang basirah maka hatinya harus masuk ke dalam uh, al-wafa, membersihkan hati, jangan melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin kita begitu, Dan nanti masuk ke dalam tingkat basirah setelah dia belajar tentang Bashirah, insya Allah ketika mau masuk ke tingkat batilah maka dia harus mempunyai sebuah makanan batiniah yaitu sebuah tarekat, sarekoh atau orang jawa bilang tirakat, begitu tirakat itu tentu harus yang pertama bersabar yang kedua harus betah melayak itu yang pertama harus betah melayak karena apa? karena kalau dohirnya ini lemah maka tadinya kuat tetapi kalau e, dohirnya ini kuat maka tadinya akan lemah oleh sebab itu untuk melemahkan dohir yaitu hawa nafsu duniawi kesenangan ya harus mengurangi kesenangan sendiri seperti banyak makan harus dikurangi, banyak tidur harus dikurangi, cepat melek. Itu untuk melemahkan tehirnya. Ketika tehirnya dilemah, maka badinya akan kuat. Nah, kalau di pondok pesantren ketika belajar tentang fadilah, maka dia harus mengamalkan Yasin fadilah. Yasin fadilah ini bagaimana cara pengamalannya? Surat Yasin itu dibaca selama 41 hari, Satu harinya dibaca 41 kali dan ada beberapa ayat yang terus diulang-ulang contoh ketika membaca yasin itu diulang sampai 17.000 kali atau paling tidak 77 kali setelah itu nanti disalah salamun qalami rohim itu diulang sampai 99 kali nanti yang eh, di Rancasi yang terakhir yang inam ambu idha arotasen eyyakol kumfaya itu diulang banyak 99 kali sama 41 kali ini untuk belajar tentang hadilah Nanti kalau mau e, setelah mengamalkan ini Biasanya akan ada rasa-rasa yang itu sendiri Hanya dirasakan oleh yang mengamalkan Karena ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan bisanya hanya dirasakan Seperti seseorang yang minum kopi Dia hanya bisa merasakan manisnya kopi Hanya yang mau saja Kalau tidak pernah minum kopi Diceritain manisnya kopi Ya sama kayak cerita sama angin Sesuatu hal yang bohong Saya cerita kepada jendela uang Kopi itu manis inak nikmat tapi yang enggak pernah minum kopi ya percuma tidak akan cuma cuman ho ho ho -tok. atau makan mungkin makan mengira itu satu hal yang bohong padahal kalau pernah minum kopi rasanya nikmat dan sangat mengenakkan kan, begitu nah ini hanya bisa dirasakan bagi yang mengamalkan atau yang minum kopi tadi jadi ilmu rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan maka disitu biasanya jarang sekali diceritakan tentang kekhoiban maupun ditunjukkan Nah, susahnya yang melihat tapi belum mengamalkan ini menjadi sesuatu hal yang terkadang jindik atau menduga-duga. Pada akhirnya menjadi sebuah prasangka dan fitnah ini berbahaya. Oleh sebab itu, biasanya di pondok pesantren itu tidak pernah diceritakan. Nanti, ketika jenengan mengamalkan ini sampai nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini, tidak tidak diceritakan atau tidak diberitahukan biarkan mengamalkan sendiri pada akhirnya nanti bisa merasakan dan begitu. Tetapi sebenarnya diceritakan apa Temu juga tidak apa-apa itu sebagai bentuk penyemangat untuk menimbulkan semangat di dalam hatinya. Tetapi tidak boleh tertuju pada hal itu. Nah setelah belajar tentang fadilah, biasanya terus belajar tentang maunah ketingkatan selanjutnya begitu. Nah tingkatan maunah ini yang pengamalan di pondok pesantren itu di tempat saya biasanya dengan membaca surat al ikhlas dibaca sebanyak 12.000 kali terus menerus begitu di setiap harinya bahkan kalau uh, di tempat kami itu uh, ditempatkan di suatu tempat yang itu namanya yaitu uh, masuk ke dalam dan tidak keluar gitu jadi toko di dalam begitu keluarnya untuk uh, wudhu untuk sholat aja begitu bahkan Kadang dengan tayamu begitu, jadi tidak keluar sama sekali dan tidak berbicara selama mengamalkan itu. Terus membaca surat al-ikhlas begitu, jadi eh, apa namanya? pak demi jadi bilang begitu Nanti setelah itu, eh, biasanya terus mengamalkan yang tingkat selanjutnya, tingkat eh, karomah. Gitu biasanya. Ini kalau karomah ini, dia harus mati sebelum mati. Begitu gitu. jadi biasanya, pikirnya itu dirinya dipendem. Gitu. ini nanti ada beberapa santri kita yang saya kirim ke pondok saya itu dipendam dengan eh, jikirnya itu di dalam tanah humong, gitu karena apa? kalau jikir di dalam tanah ini nanti tidak lagi memikirkan tentang tanah sini. kalau kita jikir kan masih bisa melihat TV, melihat istri, melihat anak, melihat mobil dan sebagainya tapi ketika orang itu sudah jikir di dalam tanah Biasanya yang teman bersama kita Istri mau menemani Masih punya melihat mobil dan e, motor Dan televisi ketika di dalam tanah Tidak ada siapapun Di situ nanti baru pikirannya bisa nul itu bisa nul Ketika seperti itu Ketika e, istri yang menemani Tidak mau menemani semuanya nggak bisa ikut Itu baru nanti pikirannya nul Nah nanti kalau pikirannya nul Itu nanti baru bisa mudah tersambung Dengan Allah Sebab itu dikirnya di dalam panah, nanti insya Allah akan kita ajarkan secara online insya Allah nanti kepada saudara-saudaraku semuanya dan insya Allah nanti kalau Allah memberikan waktu, nanti kita ijazahkan, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk saudaraku -saudara semuanya, yang terpenting eh, sama eh, saudara, jangan sampai ada kebencian karena puncak dari sebuah Keilmuan itu pada dasarnya Ialah cinta Jadi puncak dari semua Asma, puncak dari semua Mantra dan puncak dari semua Keilmuan itu sebenarnya berada di dalam Sholawat, jadi kalau ada orang Yang mengatakan kok amalnya hanya Sholawat, sholawat, sholawat Karena tidak memahami bahwa sejatinya Dunia dan Seisinya ini tercipta Dari Nuktah Nur Muhammad Jadi ketika Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita ini Sudah mesra Maka semua keilmuan Yang ada di dalam dunia ini Akan kita ketahui Akan dibuka Akan difutuhkan oleh Allah Ketika benar-benar bisa Mesra dengan Nur Muhammad Lalu bagaimana untuk memasarkan Nur Muhammad ini Nah ini nanti akan kita kaji Belajar tentang kaji diri Nah ketika kita sudah tercipta dari Nur Muhammad maka kita tinggal memesrakan dengan Nur Muhammadin tadi karena sejatinya kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW kita tinggal hanya memesrakan bagaimana cara memesrakannya? tidak ada jalan yang lain kecuali hanya dengan sholawat oleh sebab itu para aliyah aliyah Allah wali-wali Allah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah jalan satu-satunya agar hatinya keputuh kepada Allah yaitu hanya dengan menggelar sholawat, sholawat itu yang paling jauh tepat insyaallah karena sholawat ini berbeda dengan amalan-amalan yang lain ketika amalan, amalan yang lain itu butuh suatu pembersihan suatu yang baik butuh tempat yang baik oh, sholawat ini tidak karena sholawat ini selain dia memasukkan dia juga membersih bersihkan karena sudah ada filternya di situ filternya yaitu baginda Rasulullah jadi sudah ada filternya biasanya kalau amal-amal yang lain ketika dijakahkan itu contoh hijab semuanya, semuanya dibarki kita mau diminta untuk mengamalkan itu itu disuruh puasa dulu waktu satu hari, membersihkan dan kita agar ketika mengamalkan itu tidak gila, karena suatu hal yang baik itu tempat yang baik, tapi selawat ini tidak bisa langsung diamalkan bahkan diamalkan oleh orang yang hatinya belum bersih mau ketika mengamalkan sholawat masih sombong, belum busuk, itu pun juga tetap mendapatkan pahala oleh Allah Allah. Jadi, disitu ada Inallah yang memulai ikat tahu, nabi, ya Mutaslim. kata -kata dan memulai ikat tahu, dan memulai ikat tahu, dan memulai ikat tahu, dan memulai ikat tahu, dan memulai ikat tahu, dan malaikat ikat tahu, dan malaikat-malaikat tahu, dan orang yang makhluk yang paling dekat dengan dan itu juga tahu, dan memulai ya ikat dan dan memulai ikat dan kamu itu benar-benar memulai Cukup sekian terima kasih. Saya berdakan. saya mohon maaf. Tapi tidak usah apabila ada hal yang mungkin tidak ketenan, dan semoga kita semuanya uh, tetap tetap silaturahmi. Insyaallah. Tetap terimuduakan. Semoga semua saudara-saudaraku selalu dalam hidupan Allah mendapatkan rezeki yang berkah baru, berkah Bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah. Sisanya bisa buat berita dan menjadi subaka yang sakinah mawaddah warahmah apabila topic wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh